Ratu Adil ini merupakan sosok yang narimo ing di Dimana konsep narimo ing Pandum adalah konsep Jawa tinggi. Satu tingkat lebih tinggi daripada Memayu hayuning Bawono dan dua tingkat lebih tinggi daripada Manunggaling Kawlo Gusti. Di mana konsep Nari Moeng Pandum ini harus dilalui dengan melewati menu galing Gusti dan memayu Hayuning bawono, barulah bisa sampai tingkat Nari Moeng Pandum. Di mana konsep menu galing Gusti ini adalah konsep untuk mencari jati diri dan mencari kenyataan diri ini. Kenapa dia ada di dunia ini Untuk apa dia ada di dunia ini Tujuan dia hidup di dunia ini Sampai Kepada yang lainnya Itu mencari konsep jati diri Sedangkan Memayu Hayuning Bawono Itu sebenarnya adalah Konsep timbal balik di mana memayu Hayuning Bawono itu Memperindah atau mempercantik Kecantikan atau keindahan alam sekitar kita Atau alam ini Bawon itu dunia Alam Dan Sedangkan Kita Bila mana kita Mempercantik dan memperindah alam ini Maka alam ini pun juga akan memberikan hasil kepada kita Contohnya Contohnya Seumpama kita mempercantik alam ini Bila mana alam ini hutan-hutannya tidak ditebangi, biarkan hutannya bertumbuh lebat, itu kan juga akan menghasilkan bagi kita dan juga akan menjaga kita. Tapi bila mana kita merusak seenaknya sendiri, hutan-hutan ditebangi tidak diperindah, ya udah nanti kalau hujan deras terjadi banjir itu hal wajar. Dan sedangkan lagi, sedangkan lagi, banyak sekali contoh-contohnya ya. Kalau kita buang sampah di tempatnya bukan di sungai ataupun di laut Nanti kan tidak akan terjadi polusi, tidak akan terjadi musibah lainnya Tapi kalau kita tidak menjaga atau memperindah alam ini Kalau kita buang sampah atau plastik sembarangan ya udah nanti akibatnya resikonya ya ditanggung kita sendiri Sebenarnya konsep Hayuning bawono ini merupakan konsep timbal balik Antara kita dengan lingkungan sekitar kita Antara dunia dengan makhluk Itu sebenarnya hukum timbal balik Dan sedangkan Narimo ing pandum ini Ini adalah konsep Berpasrah Berpasrah penuh Dengan semuanya Berpasrah penuh dengan segala pemberian Dimana Narimo Itu artinya adalah Berpasrah menerima Eng pandum. pandum itu artinya adalah pemberian Jadi menerima segala pemberian Jadi konsep narimoeng pandum ini adalah Konsep berpasrah Dengan semua yang sudah diberikan oleh sang maha kuasa Dimana kita sudah sampai manunggalin kaulo gusti Kita tahu jati diri kita Dan tahu gusti kita Lalu kita bisa menjaga melestarikan alam, menjaga keindahan alam, dan alam pun akan menimbal balik atas kebaikan kita. Dan kita pun berpasrah. Apapun yang diberikan oleh Tuhan, apapun yang diberikan oleh Gusti, itu berarti sudah menjadi jatah kita. Menjadi hadiah kita. Entah sedikit, entah banyak, itu menjadi bagian kita itu menjadi hak kita dan pemberian dari sang mahakuasa itu entah seperti apapun harus kita terima apa adanya jadi konsep nari moeng pandum ini ini dua tingkat lebih tinggi dari Manunggaleng kaulogusti dan satu tingkat lebih tinggi dari pada memayu hayuning pawono karena apa? Konsep ini adalah konsep perpasrahan diri Atas semuanya Dan menerima apa adanya Dengan segala pemberian sang Gusti Dimana konsep ini Memang saat kita bicara itu mudah Tapi ketika kita menjalani Itu yang sulit Contohnya menjalani konsep Ngarimoeng Pandum Contoh Saat kita bekerja kita seumpamanya diberi upah oleh bos kita 40 ribu, ribu, atau 50000 ribu Tapi, di hati kita masih ada kejanggalan atau apapun Terkadang timbul juga rasa kurang berpasrah, kurang menerima Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah suatu ritual nyolong Karena apa? Orang nerimo karena tidak menerima Sehingga apa? Nyolong menjadi ritual dia Dan masih banyak contoh-contoh lagi Itu karena adanya apa? Karena adanya ketidakterimaan dia Karena adanya Suatu yang membuat dia itu Tidak menerima dengan pemberian gustinya Itu salah satu contoh dan konsep narimo eng pandum ini tidak semua orang bisa menguasainya dengan baik. Karena orang-orang yang bisa menguasai ilmu ini, ini adalah orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mengandalkan Sang Maha Kuasa. Itu sedikit pemberitahuan dari saya tentang konsep narimo eng pandum Sang Ratu Adil. Tentunya Sang Ratu Adil ini juga bisa sampai tingkat narimo eng pandum. Dan jangan lupa bagi kalian untuk selalu like dan subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kamu mendapatkan video terbaru dari channel ini, dan berikan juga pendapat kamu di kolom komentar, supaya pendapat kamu juga bisa bermanfaat, dan siapa tahu pendapat kamu juga bisa saya koreksi, dan jangan lupa. Untuk selalu menonton video-video dari channel ini sampai habis ya Supaya kalian mendapatkan wawasan Mendapatkan pemahaman Yang begitu signifikan Begitu detail Terima kasih sudah menonton sampai habis